Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita masuk pada pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama kita lebih mengenal eh, apa itu gambar teknik. Di mana gambar teknik ini sebagai bagian dari proses pengenalan tentang dunia industri. Terutama kita di dalam uh, dunia industri, pada pakurnas teknik industri Kita akan banyak mengenal tentang desain-desain di dalam industri Dan nantinya apa aja yang menjadikan suatu kebutuhan di dalam uh, teknik industri ini Terus bagaimana nanti kita akan mempelajari teknik gambar dengan eh, kemajuan teknologi dan perkembangan sekarang ini apa saja yang harus kita persiapkan. Sama halnya sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu teknik gambar. Sudah ada di sini nomor WhatsApp ya. Bila ada pertanyaan yang kurang pas atau kurang mengerti atau pemahamannya yang belum nyampe, oke, okay, nanti kita bisa diskusi secara bersama-sama pada pertemuan pertama ini kita gambar teknik ya pendahulunya apa nah di sini kita bayangkan di sini adalah ketika kita melihat gambar ini ini adalah salah satu hasil dari proses gambar teknik tetapi apakah ini gambar teknik tentunya ini bukan gambar teknik tapi ini lebih kepada Visual dari hasil gambar, tetapi yang dimaksud dengan gambar teknik itu adalah komunikasi. Sebagai alat komunikasi, nah, di sini kita kenal dulu apa itu gambar teknik. Mungkin yang kalian yang pernah belajar di SMK, SMK terutama, SMK mesin hal seperti ini mungkin pernah dipelajari ya, hal ini pernah dipelajari lalu, seperti ini ini adalah 3D atau isometrinya ini adalah bagian detail-detail dari yang ini apa? dari hasil 3D ini, lalu yang ini pun sama ya, lalu setelah ini, ini adalah kalau di dunia industri mungkin sudah mengenal namanya ini yang disebut assembling ya gambar assembling apakah ini e, termasuk gambar teknik mungkin bagiannya ya bagian dari gambar teknik tapi lebih gambar tekniknya itu lebih ini ada informasi informasi tentang detail-detail dimensinya tapi kalau seperti ini sudah terlihat oh ini ya kan menimbulkan di sini itu di dalam keterangan di sini ya adalah yang seperti ini ya ini adalah part number, kalau nanti dipelajarin berikutnya, itu adalah bill of materialnya dari gambar ini apa oke, okay, ya oke, okay, ya nah, itu tadi yang saya bilang gambar tadi itu apa, lihat dari sini lalu, apakah ini termasuk gambar ini? bukan ini hanyalah sebagai dari uh, apa yang dikatakan sebagai seni, seni lukis, tapi ini sama-sama gambar, tentu sama, tapi berbeda pengertiannya. Oke, okay. okay, yang terlalu dipusingkan, nanti kita sama-sama belajar untuk uh, mengenal apa itu gambar teknik. Ya, jadi di sini satu bahasa yang umum telah ada sejak awal waktu, bentuk tulisan yang paling awal adalah mulai dari bentuk gambar misalkan hierografis ya mesir kemudian bentuk-bentuk yang disederhanakan menjadi simbol-simbol yang abstrak Oke nanti secara teori kita bisa pelajarinya. nah di sini gambar teknik itu harus sama dari zaman ke zaman misalkan walaupun sudah berusia 4000 tahun tetapi para insinyur dapat membaca gambar itu jadi Gambar teknik itu sebagai sebagian dari alat komunikasi, ya walaupun berbeda bahasa, tetapi secara abstraknya itu terlihat. Oke, nanti di sini adalah fungsi gambar teknik itu untuk apa? Maksudnya adalah gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik, ya seperti kalian kalian ini kalau menjadi sarjana teknik. Oleh karena itu gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarjana teknik. ya, Terangan-terangan dalam gambar, dalam gambar itu tidak dapat dinyatakan dalam bahasa. Bagaimana kalau misalkan kita membuat gambar, lalu disitunya e, dituliskan sebagai narasi cerita itu akan sangat sulit. Lalu kita masuk ke dalam perkembangan gambar teknik. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan proyek, simulasi proyek yang dibuat, nyata sebagai simulasi. Ya di sini ada yang namanya bisa dilihat bahwa ada assembly ya simulasi part, ada simulasi part dan di sini kita harus mengerti juga. Di dalam perkembangannya sekarang sebagai bahan uji keandalan dari produk yang dibuat. Jadi sebelum kita membuat suatu produk, tentunya ada yang namanya eh, gambar teknik. Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah, misalkan, katakanlah eh, sebuahnya misalkan, dalam arti proyeksi asometri proyeksi isometri ya, di sini ya ada proyeksi trimetri, ada proyeksi miring. Dalam arti di sini vektorial itu adalah proyeksi yang bersifatnya terlihat visual 3D, ya perspektif ya ini kan tadi bagiannya dari ini vektorial. Eh, Lalu dalam proyeksi itu dibagi lagi ortogonal, di mana ortogonal ini di sini yang disebut dengan, nanti kita akan belajar proyeksi Eropa ada lagi selain proyeksi Eropa, ada lagi proyeksi Amerika inilah yang disebut dengan gambar kerja atau teknik gambar, ini sama semua semualah teknik gambarnya tetapi ada di bagian dua ini sebagai gambar yang disebut gambar kerja, misalkan kita lewatin yang tadi ya ada Kita lihat tadi, sorry kita oke. Okay, ini bukan, ini bukan. Nah, ini di sini ya. Kalau misalkan ini adalah perspektif Victoria. Nah, yang ini seperti ini, kelihatan 3 dimensinya. Victoria yang ini juga sama, Victoria ini Victoria. Victoria ini harus desain. Nah, ini yang disebut dengan proyeksi.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 ada yang namanya eh, gambar teknik pernah kalian membayangkan ada sebuah misalkan katakanlah eh, sebuahnya misalkan ada gedung bertingkat gedung bertingkat ya seperti ini ada gedung bertingkat itu ada pasti ada namanya proses assembling konstruksinya tinggi lalu bagaimana asemlinya itu merakitnya, itu salah satunya dari kalau misalkan dari gambarnya salah, bagaimana kita tahu bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa semua produk yang kita keluarkan atau desain yang kita keluarkan bisa berjalan dengan baik ya, atau misalkan bagaimana kalau misalkan ternyata si gambarnya itu salah salah di sini kita memasang part, misalkan gedung lah gedung atau misalkan konstruksi. Pernah kalian melihat sebuah konstruksi besi kotak-kotak itu dirakit sampai misalkan lima lantai? Bagaimana kalau gambarnya itu salah? Ya, kalau gambar itu salah berarti pada saat perakitan maka disitu akan terjadi sebuah kesalahan. Ya di sini ya, sebagai simulasi perhitungan biaya. Jadi di dalam gambar teknik nantinya kita akan buat perhitungan analisis biaya. Di dalam teknik industri misalkan Pak saya tidak begitu suka dengan gambar. Tapi kalian bisa mengambil posisi ini sebagai costing analis. Di dalam costing analis itu kita harus bisa menghitung seberapa perkiraan biaya yang akan dikeluarkan hanya melihat gambar teknik. Soalnya tadi bilang, di dalam gambar teknik itu nanti ada yang keluar namanya BOM atau Bill of Material. Apa saja kebutuhannya. Itu salah satunya yang akan kita uh, pelajari ya.